Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28351 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28661 sekian analisa forex untuk tanggal 27 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212